Tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 materi tentang wujud benda Disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Ayo membaca Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang Benny mengisi pistol air mainannya dengan air Dengarkan, ustazah akan membacakan teks percakapan berikut ini antara Beni dan ibunya. Benny, bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, bu? Ibu menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap. Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Pada teks percakapan tadi berisi tentang wujud benda cair. Kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda Wujud benda itu ada tiga anak-anak Yang pertama ada pada cair dan gas Hari ini kita akan belajar wujud benda cair Jadi benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah Sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya Contoh seperti yang tadi, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Maka bentuk airnya akan menyesuaikan, akan sama dengan bentuk pistol mainan tersebut. Ustazah akan membacakan teks lagi ya, tentang wujud benda. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya klereng, batu, dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya sirup dalam botol Teh dalam gelas Dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah Benda yang memiliki ukuran dan bentuk Yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya Udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditutup. Nah anak-anak, dari bacaan tadi kita akan mencari tahu tentang makna kata dari kata-kata pada pajak bacaan tadi. Yang pertama, kata wujud. Kira-kira maknanya apa ya? Memiliki makna rupa atau wujud yang diraba. Kata yang kedua yaitu ukuran Maknanya adalah Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Kata ketiga padat Memiliki makna benda yang isi dan bentuknya tetap Kata yang keempat yaitu cair Makna katanya Iya bersifat seperti air atau encer Kata yang terakhir yaitu gas Gas memiliki makna kata ringan bersifat seperti udara Bagaimana anak-anak sudah paham ya makna kata dari wujud, ukuran, padat, cair, dan gas Ternyata anak-anak wujud benda itu banyak contohnya yang ada di sekitar kita. Berikut contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada simpai, ada meja, ada rak buku, ada kursi, ada kulkas dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu contoh benda cair yang ada di sekitar kita, ada di rumah ya, ada kecap, ada air, ada sirup, ada minyak dan masih banyak lagi Selanjutnya yaitu contoh benda gas di sekitar kita. Ada balon, ada uap air, ada gas LPG. Anak-anak kelas 2 ini sekarang sudah mulai belajar perkalian. Untuk memudahkan mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu anak-anak belajar perkalian. Nyanyikan bersama-sama ya Anak-anak dengarkan Belejar, belajar berkalian Berkalian adalah penjumlahan ber. Nah itulah lagu belajar perkalian bagaimana anak-anak sudah bisa ya Nah sekarang mari kita melanjutkan pembelajaran perkalian Benny mempunyai satu pistol air Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air tersebut? Nah, di sini kita umpamakan pistol itu di dalam perkalian. Jadi tadi pistol Benny satu Edo satu. Lalu Udin juga satu Berarti ada tiga orang membawa pistol Untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian Tiga orang membawa pistol Dikali masing-masing satu Maka tiga dikali satu sama dengan tiga Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan latihan soal Soal yang pertama 2 dikali 5 Kira-kira berapa ya 2 dikali 5? Untuk mencarinya berarti 5 ditambah 5 Angka yang di belakang ditambahkan angka yang sama Sebanyak 2 kali Berarti 5 lima ditambah 5 lima 10 Jadi 2 dikali 5 10 Soal kedua 4 dikali 2 Diubah dalam bentuk penjumlahan menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dua. Jadi duanya ada 4 Lalu dijumlahkan menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak jangan Dipelajari lagi Dan jika masih belum paham Bisa ditanyakan ke guru wali kelas Masing-masing Tak ada henti-hentinya Ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta Don't forget to pray on time Don't forget to read the Quran Don't forget to obey your parents And be careful Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh